tapi dari peristiwa atau pengalaman ini tentu menunjukkan bahwa betapa Tuhan setia terhadap kita umat manusia setia anda semua untuk menanti terlaksananya perayaan negara sendiri membuktikan bahwa Tuhan juga begitu setia terhadap kita sehingga kehadiran kita pada kesempatan sore hari ini Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merayakan kesetiaan Tuhan Atas hidup kita masing-masing Dan terutama kesetiaan Tuhan yang saya alami Dan saya rasakan selama 25 tahun hidup bakti Atau hidup pemiara hidup religius dalam jatuh dan bangun Tuhan tetap setia Membimbing dan beruntun Sehingga hingga saat ini Saya masih setia Untuk berdiri di altar yang suci ini Keren karistik akan saya persembahkan Untuk anda semua Satu kampung ini Dan juga tamu undangan yang hadir kita, kita mensyukuri bersama, bersama kebaikan Tuhan yang tidak pernah, pernah berhenti diberikan kepada kita. Maka dari itu saudara-saudara terkasih di awal perayaan syukur orang orang ini, orang mari kita mempersiapkan persiapkan diri di sejenak, kita, kita memotong atas segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kita, agar kita layak dan pantas untuk, untuk merayakan Bahkan menaikkan syukur kita kehadirannya. Mari kita, kita duduk ke kepala, kita hening sejenak. Saya mengaku. Para murid, agar mereka tinggal bersamanya, dan mengambil bagian dalam isi penembusan teman manusia. <SILENCIO> Kristus ini telah memanggil pada diriannya, secara khusus hambamu yang tidak tidak ini, Pastor Maurizio Gwenezeh. Yang, yang telah mempraktikkan dirinya, dirinya sebagai misiaris sakti lurus selama 25 tahun, kami mohon kepadamu semoga kau mencerahkan rahmat kesetiaan dan cinta bagi hamba mu ini dan bagi kami, kami yang bertemu di sini. Semoga melalui perayaan ini Kami yang disini boleh menyukuri ramah panggilan kami masing-masing Dan mau menjalani panggilan dan perutusan sebagai murid-murid hati kudus Dengan gembira hati Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berpuasa, dan berpuasa bersama Bapak, Bapak Dalam persekutuan Bapak, dengan roh kudus Hidup, hidup dan berpuasa Bapak, Sepanjang segala pahasa Selamat, Selamat duduk dengan menengahkan Dari suatu asal taus para jemaah itu Terus Oleh karena kemurahan alam Kami telah menerima pelayanan ini Karena itu Kami tidak tawar hati Tetapi Kami menolak segala kekuatan tersebut yang melupakan kami tidak beraku mencium dan, dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran benar dan dengan demikian kami menggerakkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Dalam tubuh kami demikianlah Sabda Tuhan segala penyakit dan kelemahan melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lemah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembang maka Yesus berkata kepada murid muridnya tuayan memang banyak tetapi Kerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia menerimkan kepada pekerja-pekerja untuk ini Lalu Yesus memanggil ke dua belas muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan, Yesus mengutus mereka dan berpesan: "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, pergilah dan wartakanlah. Kerajaan surga sudah diberikan. Sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan." Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan. Dan pastor dan Dan Ada semua Saya hitung-hitung sekitar Seribu, seribu orang. orang Banyak Dan itulah Allah, alasan Allah, mengapa Allah, Sore hari ini Allah, Saya akan merasa Nervous merasa gugup gugup juga karena begitu, begitu besarnya rahmat dan belas kasih Tuhan yang, yang saya alami dan karena itu saya ingat sebuah pemata dari Afrika when, when you drink water of, river, water of a river do not forget its salt Denilirien pala varie Kalab leridodam Kwe noma krawwe Kata temum blufe Kwe ti de Uwe gede Nompe Nomratu Pato sobat Amlufe ratu Dan benar sekali apa yang dikatakan Paulus dalam bacaan pertama. Oleh karena belas kasih Tuhan, maka kami menerima pelayanan ini. Karena pelayanan itu dari Tuhan, maka lawan Paulus sungguh-sungguh tidak tawar hati di dalam melaksanakan menjalankan misi perutusannya tidak tamaruh hati di dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan kita tahu bahwa tahu itu begitu besar perjuangannya kita tahu bahwa dalam kitab suci digambarkan sebagai seorang misionaris yang Sungguh-sungguh tekan Ia, ia pernah ditangkap ia, ia pernah dipenjarakan Ia pernah, ia pernah menghadapi bahaya maut Bahkan juga, juga pernah ditolong oleh teman-temannya -teman Hanya satu yang menerima dia, dia. Ialah Barnabas dan pengalaman-pengalaman ini membuat Paus pernah mencucurkan air matanya. Ditolak di daerah-daerah misi, daerah-daerah yang belum memadam injil, di sini, di terima, dan diperlakukan seperti seorang asing. sehingga ia pernah menangis, pernah meneteskan air matanya di saat dia melaksanakan misi pelayanan dan pewarnaan kabar Injil, kabar gembira tentang kebangkitan Kristus ke daerah-daerah yang, yang belum mengenal Kristus dan Paulus menunjukkan diri sebagai orang yang ringkih, sebagai orang yang kecil di mata Tuhan karena itu dia mengandalkan Tuhan. Dia, dia tidak sempat diri. Dia, dia tidak pernah membanggakan diri. Dia melakukan semuanya itu dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang memberi dia kekuatan. Tuhanlah yang mempercayakan pelayanan itu kepada dia. Sehingga dalam sedihnya. Dalam, dalam kegembiraannya, ia tetap, tetap berdiri tegak. Kan? Ia, ia tetap, tetap melaksanakan tugasnya dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan. Harta, Harta ini kami punyai dalam pejanalian, supaya menjadi nyata bahwa kekuatan yang kami punyai ini bukan, bukan dari diri kami sendiri, tetapi dari Tuhan. Tuhan. Bayangkan selama 25 tahun kalau bukan karena Tuhan mungkin melepas jubahnya. Tododo Ada tidak pertama malam dia merasakan betapa sulit ketika harus mewartakan. Hijil, dari kota ke kota, dari desa ke desa, banyak tantangan dan kesulitan. Ada mungkin berpikir mau menjadi pastor itu enak, tetapi sungguh-sungguh menantang jika orang sungguh-sungguh menghayati inti dan hakikat imamat itu. Mungkin sekolah untuk menjadi imam itu gampang. Tapi, Tapi menghidupi imamat itu, menghidupi kegiatan itu tidak mudah. Karena apa? Yang, Yang pikir kami, pemimpin toraja, udah udah mimono kita di ujung jumpai kecewa, kita nak kecewa. Paling-paling kamu Bukanlah sendiri Saya telah menangkap Jadi imam Sebagai biarawan Kerja di ladang Tuhan, Tuhan bukan, bukan Hanya untuk Keluarga, keluarga atau Marga lorong Tapi ketika, ketika di luar Saya memperjuangkan bahwa saya ini putra Lorolol, bahwa saya ini putra paroki Santo Petrus Paulus Lorolol, dan saya harus membuktikan bahwa saya putra terbaik. Kalau predikat ini sudah ada diingat terus, dipegang terus, dipegang terus. maka Dibil. itu juga harus dihayati dalam hidup. Ketika Mereka saya melakukan hal-hal yang, yang tidak berbeda Pastor, Pastor Morris bukan sendiri yang tanggung malu, Mereka tapi keterpahan nohbe, noh omtuf. yang malu, paroki ma lolon ma yang malu, sehingga nakinantik pa penuhi nganam. Di dalam saya perjuangkan putra-putra terbaik dari leluhur calon-calon imam supaya mereka juga bisa mengikuti teladan para pendahulu. Mengapa perayaan ini harus dilakukan? Padahal saya sadar bahwa ini dalam suasana COVID karena saya. Rahmat kesetiaan Tuhan Yang, yang begitu, begitu sungguh luar biasa Ada dalam diri saya Pemsyarat mutu yang dapat kualitas saya Kualitas hidup sebagai seorang imam Sebagai seorang biarawan, Itu saya tidak merasa diri kecil Loron panasawak Kau namin reta, kau mau menjalani kau pernah tugas lagi, namin sawah. Jadi pape itu nara, pape paroki nara. Sejak dari paroki lorolun, dan apalagi dari putra lorolun yang calon-calon imam, saya coba untuk perjuangkan mereka supaya juga, juga ada generasi juga penerus. penerus, bukan hanya terbatas pada generasi yang, yang sudah sudah tua, peserta pindah kami pemilih rembulan, tahu juga yang lain, peserta mendaritau jangan Mama, menyangka Ya. Ya. Beliau Dia tetap saya perhitungkan Sebagai putra Paroki lolon Siapa lagi Pastor Alfi Adalah Generasi selanjutnya Lalu, Lalu Baru saja kita biskut Kemarin, Kemarin bulan Juni Pastor Andreas Buarlel Dan nanti seterusnya kita berharap bahwa Nanti calon-calon yang Sedang dalam proses pembinaan Di Pineleng Itu nanti bisa berjuang terus Supaya Tetap ada generasi-generasi putra-putra terbaik yang dipanggil untuk bekerja di kebun angkur Tuhan terkasih dalam Tuhan Tadi saya katakan bahwa dalam suasana COVID tetap dilaksanakan perayaan ini Malik doa untuk tahun rumah tokosepesta Untuk bersyukur Maka kita Kau boleh minggu kemati, toto toto si besa mati. Jadi kesempatan tidak usah buang-buang waktu. Kita buat besa dalam suasana Corona juga tidak apa. Yang penting adalah saling berjumpa, makan, -makan sambil cerita, saling mendengarkan satu dengan yang lain. Dan terutama karena saya sadar bahwa Kasih Tuhan untuk, untuk saya Sungguh luar biasa Sangat besar Saya merasa bahwa perjalanan hidup, hidup saya Sejak, sejak dari pemindahan, pemindahan sampai pada akhirnya ditapiskan dan, dan melayani sebagai imam Itu rahmat dan berkat Tuhan Tidak pernah berkesudahan Dan karena dan itu Tuhan itu Yesus berpesan kepada murid-muridnya Jangan lupa, tetap Mas setia pada, pada tugasmu Rahmat cukup untukmu Sudah cuma-cuma saya berikan berkat itu Maka, maka berikanlah juga, juga dengan cuma-cuma Kalau tidak ada kesadaran Jumat -Jumat, ini Maka cukup, cukup saya datang untuk buat bisa keluarga, dan, dan habis itu pulang juga. lagi tapi saya pikir bahwa harus, harus melibatkan undang-undang ke semua, tetap semua tetap supaya ketong menikmati pesta ini. Dan, dan karena itu pesta diadakan di gereja ini, supaya dan merangkul dan juga, juga yang, yang di bagian selatan, tapi juga bagian yang bagian utara, supaya kita, kita semua menikmati, kita menikmati perayaan syukur ini. Jika kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah pulang dengan cuma-cuma. God is good, not because we are good, but because He is good. Jadi Tuhan itu baik kepada semua orang, kepada Anda, kepada saya, dan siapapun. Tuhan baik bukan karena jasa-jasa kita bukan karena kita baik sehingga Tuhan baik terhadap kita tapi karena Tuhan itu pada dasarnya baik kita cukup membalas kebaikan Tuhan dengan belajar setia pada panggilan hidup kita masing-masing sehingga paus Mendiang Puan Sri Puan Puan kedua pernah mengatakan bahawa kesetiaan keluarga adalah kesetiaan para imam, para religius, biarawan biarawati dan kesetiaan kami sebagai imam, biarawan biarawati, religius adalah juga. Kesetiaan Keluarga Keluarga Kristian Dan karena itu mari kita belajar untuk setia Sambil berjuang untuk membalas Kebaikan Tuhan Yang sudah kita alami Dan kita rasakan dalam hidup kita Dan Kalau kita membangun hidup Berdasarkan keyakinan Seperti itu Maka kita juga akan Terbuka dan rela. Untuk memberi diri seuntungnya Untuk Tuhan Untuk sesama Lewat pelayanan Dan karya-karya baik Yang dipercayakan kepada kita masing-masing Ratu berkat Kini modok di Monodek desa Amin Saudara-saudari yang lama membangun kita untuk melalui dia Dan bersama dia Mewartakan cintanya kepada dunia Kembali lagi berdoa kepadanya agar kita selalu terbuka akan kasih-Nya. Bagi para pemimpin gereja. Allah, Bapa kami, para pemimpin gereja, telah Engkau untuk melanjutkan karya pengembalaan putra di tengah-tengah dunia. Kubarkanlah semangat cinta dan pelayanan sepenuh hati agar mereka mampu mewartakan cinta kasih hati putramu demi keselamatan Pastor Mauritius Lord MSC Teristimewa Rahmat kesetiaan Sehingga Ia boleh hidup sebagai Seorang biarawan Misionaris hati kudus Selama 25 tahun Kami mohon Semoga perayaan syukur ini Memberikan kekuatan Dan sukacita Bagi dunia Bagi dia untuk menjalani kehidupan selanjutnya sehingga dia dapat terus menjadi contoh bagi para konfrakternya dalam hidup perutusan mereka dan semangat bagi keluarga dan umat yang Ia peduli kita roti. Oleh karena, karena ini, iya, ya, yang Bapak yang, yang kudus dengan gembira akan mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan terkenaan dalam berbanding ini kami merayakan langfaat dan kebangkitannya maka, maka kami mohon terimalah, terimalah kami sendiri bersama putra Ia ramah dibagi kami tetapi yang membangkitannya kembali Berkat kami dengan Roh Kudus dan, dan mengundang dan kami menyambut Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga bapak ini menguatkan kami dalam menghadapi engkau, ya Bapak dan penginapan bapa suci, suci Fransiskus, bapa-uskup kami Petrus dan Yesus mendaki, dan para uskup semuanya. Supaya selalu berusaha, membawa damai dan menggerakkan orang lain, dan semoga dalam kerajaan yang kemati, bersama-sama Maria dan para kudus, dan dapat bersama dengan Kristus, dan hidup bahagia selama Allah. Dengan pembantaran berikut Berusaha di atas Dapat hidup dengan tentera sambil mengharamkan kedatangan penyelamat kami. bahwa dia menunjukkan karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tohanya bersyukur ketika membagikan kita, kita bersyakit untuk bersatu dengan dia. dia maka berbahagia kita sekalian yang, yang saat ini mamaralaya Amin bagian dalam perjamuan suci ini Boleh dihibur menjadi satu Tuhan dan satu Roh di dalam Kristus Sebagai kepala Sambil kami menantikan perjamuan surga yang telah siapkan di dalam kerajaan surga Perkenalkan ke kami semua yang mencintai di sini Semakin bertemu dalam panggilan yang telah mempercayakan kepada kami masing-masing Sehingga panggilan kami boleh menjadi berkat bagi semua orang Yang kami jumpai dan kami layani Demi Kristus Tuhan dan mengantara kami Kiri dan sepanjang segala masa Pembatalan terkasih, kita akan melanjutkan upacara seremonial. Pastor akan menggantikan pakaian di pastoran sesudahnya kembali Dan akan dilanjutkan dengan cara serepnya Tuhan beserta kita Saudara-saudari, agar memahami ajaran cinta kasih Kristus, semoga Roh Kudus memutuskan saudara-saudari agar kehidupan selamat dan damai, dan menghadirkan nama sejahtera bagi banyak orang. Saudara-saudari sekali sekalian dilindungi dibimbing dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus Saudara sekalian para Risti dalam rangka 25 tahun hidup pembiara So does the